Welcome back again, kembali lagi bersama gue Dan koboi koboi kece satu ini ya bosku ya. Ada koboi cewek Ada cowo koboi cowoy yang kece juga ya bosku ya. Oke okay. Kali ini gue bawa modal 200 ribu ya bosku Seperti biasa kita coba Acak-acak dulu tombol-tombolnya Kita cobain setiap tombolnya Pastikan setiap tombolnya berfungsi dengan baik ya bosku ya. Pastikan setiap tombolnya Bisa kita gunakan bosku Jangan sampai tombolnya di apa di hack ya bosku ya di hack anjir kayak bisa aja ngehack mana ada tuh hack hack bohong itu ya bosku ya kalau yang bilang di hack hack itu jangan percaya nanti saldo lu disedot ah, abis ya bosku ya itu penipuan bosku ya jangan coba-coba percaya sama yang hack hack kayak gitu mendingan yang udah pasti-pasti aja ya main website website yang udah terkenal yang kayak gua, yang gua mainin ini udah terkenal ya bosku ya jangan sampai Lu main udah menang, nggak dikasih, nggak dibayang. Oh, did, did, did, did, langsung dikasih ya, bosku. Banyak ya yang main di website website nggak jelas dan akhirnya menang nggak dibayar, bosku, nggak ditransfer ya. Kalau website yang gue mainin ini, gue jamin 100% pasti dibayar, bosku. Pokoknya ada kendala, deposit lama atau withdraw lama, lu langsung japai gue di grup wa gue ya, bosku ya. Langsung ke sana nanti gue hubungin admin dari website ini ya bosku ya Gue jamin gak bakal lama gak bakal ada kendala ya bosku ya Silahkan aja langsung Jackie cerut ke tentang channel gua bosku Atau di kolom komentar gue taruh link untuk gabung di website yang gue mainin ini Dan weh dapet tambahan lagi bosku Mantap sekali just marco just top marco top bosku ya Buat kalian yang belum tahu, di grup itu juga gue berbagi pola-pola gacor, jam-jam gacor, serta trik-trik RTP terbaru terupdate setiap harinya bosku ya, Bosku. Kali ini gue juga bawa, eh bawa, bawa lagi. Kali ini gue main di RTP yang lumayan tinggi ya, Bosku. Makanya baru pertama langsung, langsung disamber ya, Bosku. Ya. Baru main langsung disamber sama free skater ya, semoga aja Frisketter ini gak boncos ini ya, Sepertinya sih kayaknya boncos ini. Tuh bener boncos bosku, nggak apa, apa ya bosku ya namanya juga awal-awal ya bosku tapi udah dapat skater udah bagus lah ya. semoga aja abis ini kita dapat free skater lagi kalau nggak dapat ya udah kita buy spin aja bosku karena kita punya modal lumayan ya nggak usah takut ya. Oke okay, just Marco just to Marco to bosku seperti biasa ya pola-pola yang gue mainin ini selalu memberikan gue setiap harinya yang penasaran langsung aja gabung ke grup gue gue ya linknya ada di kolom komentar tuh kan its easy kan? dapet lagi bosku dapat lagi mantap sekali just marco just top marco top ya boski. oke nice banget jangan di skip kalau dapet sensasional dulu ya kalau pertama kali dapat sensasional jangan di skip Oke sambil santu-santuy ya yang lagi ngopi disruput dulu kopinya yang lagi ngerokok dia seruput eh disruput juga masa di disruput dihisap dulu ya rokoknya bosku ya santai aja jangan terlalu fokus ngeliatin layar ya bosku ya. boncos lagi bosku ya udahlah enggak apa, apa lah ya eh, Emang ini WWG ini bener-bener dikasih dua kali sehat tapi boncos sini isinya tapi lumayan lah enggak apa-apa yang penting kita masih modal balik modal ya coba kita dekin bednya aja siapa tahu push bener-bener ya enggak ada duanya emang WWG ini paling nggak col ini bener-bener ya bosku, mantap sekali just marco justo bosku banjir skaternya bosku, wwg nih yang gue suka ini kayak gini nih banjir skaternya nggak ada habisnya nggak ada duanya ya bosku, hmm oke okay, nice sekali bosku, oke okay. Nice, nice dapatnya kan karena kita bilang nice, nice dapatnya. Tapi rumahnya lah nice nya kayak gini kan. Berapa ada tadi bed kecil? Kayaknya emang tadi gak mau pakai bed kecil ya. Mauin bed yang lumayan gede ya. Oke. Oke, okay? okay. satu lagi. Eh tambah satu lagi naik. Nice. Dikasih satu lagi, bosku. Nice, oke okay lah. Lumayan ya bosku, lumayan daripada lumayan kan. Tiga rail connect terus, kalau sampai belakang mantap sekali ya, jus Marco sih ya bosku. Sampai belakang itu ya, sengi cuman cewek yang bawa bulu ketek gitu ya, eh bulu ketek, bulu angsa itu ya, bulu angsa kok bisa sih? gila sampai belakang bosku auto-sensasional lah ya kan auto-sensasional jangan di-skip dulu sensasional ya bosku Oke okay, mantap sekali just marco just top. marco top palit banget tip yang bumi ini, -ini ya, boski akurat sekali ya Bodo dapat 270 280 tujuh puluh yoi tiga lebih bosku gila sensasionalnya Jos kojos ini dapat tiga ratus lebih kita gila oke okay, 336.000 ya bosku sampai kenyang gue pada belum makan lo, berde berde berde, main wwg siang-siang nggak -siang, curd juga ya. Oke, okay, mantap sekali. Oke, okay, jus Marco, jus. Coba kita tekin lagi 1000 ya. Kita pakai pola andalan bosku.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 Di world -nya tambahin nice, jadi nah, real keduanya belum ada nih world hmm. Oke okay, di world, eh di world, di real kedua dapat juga world -nya. Hmm. Cocinya lancar. Oke, okay, nice. konek dong. Auto super ya bosku. Auto super lah. Super win. Yo, ini super win. oke okay, sepertinya ini kita WD aja ya boski ya habis ini kita WD aja karena kita udah dapet dua kali modal tiga kali modal tiga kali dari modal ya boski ya. kita WD aja jangan maruk, jangan serakah ya boski ya karena kalau kita serakah kita bakal habis lagi disedot sama si mesin slot ini ya boski ya jadi jangan jangan jangan jangan Ditambahin lagi, Bosku. Jangan serakah, ya Bosku, kalau udah dapet ya udah. Kalau misalnya kalian serakah, kalian bisa tersedot habis, ya, Bosku. Jangan lupa di like, like, uh, ditambahin wealth-nya Jones, ditambahin John, wealth-nya John, auto mega John, on sekali John. Oke, okay, dapet 100 ribu kita bosku, gila Mantap sekali, hampir ya, satu juta kita bosku dapet, oke okay. Oke okay, langsung aja auto kita WD bosku Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, bosku ya Di like, di komen, di subscribe, baru pencet lagi Oke, okay, thank you banget, ketemu sama gua lagi di konten selanjutnya See you guys semuanya, bye bye